Ini beberapa contoh, sendi itu akan ada beberapa pembagian. Ya, menurut ada sendi mati, ada sendi kaku, dan sendi gerak. Kita Nah, kalau yang digambar ini adalah contoh sinartrosis. Ya. Contoh sinartrosis yang kita bahas pertama ini. Jadi sendi yang sebenarnya kaku ya. Nah, karena dia dibentuk untuk perlindungan ya. Jadi, sinatros itu dibedakan menurut ya itu ada false join ya. Sendi palsu istilahnya itu. Karena dia sebenarnya samase tidak berfungsi untuk melakukan pergerakan. Jadi agak palsu. Kalau ini gerak ini true ya, sendi gerak atau diartrosis namanya. Nah ini contohnya dari kepala ya. Kepala ini ubun-ubun ada large fontanel. Ubun-ubun besar ya. Nah ini sering digunakan sebagai denominator ya. Kalau saat kalian status of ini untuk pemeriksaan dalam ya. Bagaimana posisi, apakah ada malposisi dari janin. Itu ditentukan dari uh, large fontanel. Ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil ya. Small fontanel ya. Nama lainnya fontanelnya fonticulus ya. Kalau large itu anterior. Kalau small itu fonticulus posterior ya, karena di belakang. Kemudian ada course of collagen fibers ya. Ini yang ketiga ini adalah jenis syndesmosis ya. Dibentuk oleh ligamen, jadi ligamen itu masih jaringan ikat. Eh. Nah, ini kalau ini jaringan ikatnya, course of collagen. Nah, eh. ini tulang. Nah, ini gomfose. Eh. Ini lokasinya di gelang bahu ya. Nah. Kemudian ada di antara fibula dan tibia ya. Untuk keseimbangan jadi dia tidak boleh bergerak antara tibia dan fibula ya. Nah ini ada membran membran intra intraossea ya. Intraosea, ya. Ya, selanjutnya ada kita cartilaginous syndesmosis, syndesmosis, ya. Ini yang dibentuk, sindika sendi palsu yang dibentuk oleh cartilago, ya. Cartilaginous articulation atau synchondrosis ya. Nah, ini Contohnya ada epifisis, ini adalah epifisial plate, ya. lalu ada diafisis, ini juga epifisial plate, ini ada epifisis. Ya. Kemudian ada yang dibentuk antara coste dan sternum, ya. ini kan tulang sternum nih. Costae ribs ya Tulang rusuk Nah diantara costi dan sternum inilah Costal cartilage ya Tulang rawan Di rusuk ya Kemudian ada juga untuk symphysis pubis ya Pubic symphysis ya Ini dibentuk oleh hip bone coxae ya Tulang panggul Kanan dan kiri ya nah kemudian ada juga nih osios anjen atau sinostosis ini dibentuk oleh perlekatan tulang-tulang ya beberapa tulang yang lekat nah, ini osios anjen ya. nah ini contohnya ada di sutura ya metopic sutur sutura coronal coronal suture yang dibentuk oleh parietal bone, ya. oke itu ya. Jadi itu akan ada adaptasi antara jaringan ikat dan jaringan penyokong ya. Contohnya di simpis pubis ini, akan ada ligamentum pubicum superius. Ya. Kemudian ada fibrous cartilage, ya. ada symphysis gap, ya. kemudian ada hyaline cartilage, ya. dan ligamentum pubicum inferius. Ya. Inilah fungsi adaptasi dari jaringan ikat dan penyokong sekitar sendi. Ya. Nah, kalau sendi gerak atau true joint, diartrosis, ini contoh diartrosis, yang diambil adalah antara kapsul ya, sendi humerus dengan radius, ya, ya. ini akan ada yang namanya hyaline joint, ya. cartilage. Kemudian subkondral, subchondral ya. sub bones, ya. ada celah sendi joint space yang di mana kalau ada artritis ini akan penuh dengan sel-sel radang. Kemudian cavitas artikularis. Ada juga periostium. Lalu ada pleke synovialis. Ya. Nah, dan juga akan ada Dua membran ya. Membran Membrana fibrosa Dan juga Membrana Sinovialis ya. Nah kedua membran ini Membentuk yang namanya Kapsula Artikularis ya. Oke, okay. di artrosis akan ada beberapa pembagian ya. Pertama sendi engsel, contohnya antara lengan atas dan lengan bawah ya. Kemudian ada konoid pivot ya. koon, -koon itu seperti kerucut ya. Ini yang kerucut, ini kerucutnya konoid. Kemudian ada pivot nah titik tumpunya. Lalu ada trochoid. Kalau trochoid, itu contohnya di sendi cervical ini, ya, dense axis ini. Jadi dia yang berputar adalah bagian dari si setengah lingkaran ya, yang kerucutnya tadi. Beda dengan conoid pivot. Kalau conoid pivot, dia tetap ya, si conoid. Si cone-nya itu jangan bergerak kalau yang di ini condiloid ya. condiloid join itu antara tarsal dan karpal dan humerus ya contohnya juga carpal dan uh, ulna ya lalu ada Ball and socket, nah, saddle, saddle joint, ada saddle, sendi pelana, ya, cuman dua arah. Ini ball and socket, sendi peluru. Kini ada plane, nah. plane joint, seperti pada Eus vertebra Oke okay, kalau sendi kita Buka itu akan ada Yang namanya Hyaline cartilage Nah ini Hyaline joint Cartilage membran fibrosa tadi dan membran sinovial ini kapsul artikularis kapsul artikularis ini ada plekhe sinovial lalu kalau kita zoom ini kan tadi periosteum ini Kavitas artikularis Ini joint space, lalu ada subchondral bone ya. Nah ini kan ada struktur, kalau dari bagian helen joint ini ada yang namanya condrocyte nah lalu ada proteoglikan, kalau ada Serat kolagen. Lalu ada kondrosit juga. Kondrosit. Kemudian akan ada beberapa pembagian will, uh, zona. Ya. Yang paling atas ini tangensial sial. Lalu ada di bawahnya transisi. Radiasi. Kemudian ada tight mark perangketan kemudian ada zona mineral mineralisasi, dan juga ada subkondral. Ya. kemudian di, di subkondral ini ada pembuluh darah, blood vessel ya, ya sementara kalau di cavitas artikularis kalau kita zoom, ini akan ada dari cavitas artikularis ini sinoviosit tipe A dan tipe B ya Mana ada sel lemak, fat cells, ada blood vessel, bone marrow, dan subsynovial, dan dengan ikan. connective tissue. Mengenai muskuloskeletal. skeletal adalah arah gerak, ya. Nah, arah gerak ini jadi ada arah gerak untuk jempol. Jempol dia berlawanan. ya Ini opposition. Ya. Kalau dikembalikan, dia reposition dari jempol. Ya. Kemudian ada jempol ini bisa mendekat dan juga menjauh. Kalau dia menjauh, abduction. Kalau dia mendekat, Adduction ya, mendekati telapak tangan maksudnya, patokan dari jempol, jempolnya. Kemudian kalau dia mendekati jempol ini dengan kelingking, ini opposition ya. Nah, lalu ada punggung tangan, ya. punggung tangan ini bisa dia menjauhi ekstensi. Atau menekuk ke bawah ini. Palmar flexion. Ya. Flexi deh ya. Nah, yang ini apa nih? Jadi, patokannya adalah di jari-jari. Ini kan saling mendekat nih panahnya. Jadi, adduction. Ya. Adduction of finger. Ya. Kemudian, kalau dia lawannya menjauhi. Abduction of finger, ya. nah kemudian ada juga gerakan uh, lengan atas dan bawah yang diluruskan, ya. Ini berputar ya melalui sumbu bahu shoulder joint ini sendi peluru, ya. Ini namanya gerakan circumduction, ya. Ingat dari kata-kata circum, circumference itu keliling ya maksudnya memutar seperti keliling-lingkaran ya lalu ada gerakan menjauhi juga dari kaki ini abduction abduction of leg kalau dia menjauhi ya, bagian atas ini kalau dia mendekat, ini abduction ya bisa di lengan atas maupun di bawah arm and leg ya. Oke, okay. selanjutnya ada trungkus ini ya, trungkus tadi melakukan tek tekukan menjauhi sumbu tubuh, sumbu utama nih, tengah-tengah ini, jadi lateral flexion ya, flexion of the trunk. Biasanya ini sering terjadi pada pasien-pasien gangguan gait di neuro ya. Nah, di stasiun euro, lalu ada yang mengangkat bagian lutut. deh, ini fleksi, yang di bawahnya, ekstensi. Nah, patokannya adalah sendi lutut ini, joint ini. Oke, kemudian ada rotasi, ya. Ini gerakan rotasi. Rotasi dari sendi bahu, ya. Internal rotation. Ya, ini sama ya. Sebenarnya. Sama-sama shoulder joint, ya. Lawan dari internal. Keluar, berarti external, ya. Rotasi juga, ya. Gerakan, ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah gerakan dari lengan, ya. Jadi, Arm. Ini ada antiversi dan retroversi ya. Anti versi ke depan, nah, lawan dari ke depan ke belakang. Retroversion ya. Ini gerakan dari arm ya, lengannya. Kemudian sendi siku nih, elbow joint ya. Kalau dia menekuk dia fleksi. Lawan fleksi berarti meluruskan ekstensi ya. Oke, selanjutnya ada tekukan dari telapak kaki nih, foot ini ya. Ada dia ke dalam berarti inversi, lawannya keluar berarti eversi ya. Kemudian ada hand telapak tangan berputar Me, dengan telapak tangan ke arah bawah ini pronation, kalau dia telapak tangannya ke atas, ini namanya supination. Ingat saja, sup, sup itu mangkok, ya. jadi kita ma mau ngambil mangkok sup harus tangannya, telapak tangan ke atas ya, biar enggak jatuh tuh, ya. kecuali lu mau minta tari piringnya. Oke, okay, selanjutnya kalau lu di stasiun reumatologi, penyakit dalam ini akan ada pemeriksaan goniometri mengukur uh, range of movement ya. Nah, ini jadi ada yang namanya ekstensi dan fleksi. Ekstensi sekitar 5 ya. 0 derajat, 5 derajat. Nah ini kalau defleksi dia 140 dia derajat. Ini yang normal ya. Normal range of motion dari knee joint ya. Sendi tumit ya. Jadi ini kalau dia ekstensi yang tidak bisa dilakukan oleh pasien ya. Jadi dia tidak bisa ke 140 derajat ya. nah berkurang rom nya kalau dia semakin parah itu dia rom nya dia hanya antara 20 sampai 5 ya dia tidak mampu lagi fleksi ya. ini complete Stephen, ya ini contoh kasus klinis untuk di penyakit sendi ya.